Oke Pak, kembali bersama ke saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial ini seharusnya sudah saya bikin saat saya 10.000 subscriber gitu. Cuman karena belum ada duitnya gitu ya, dan belum kebeli gitu. Dan sekarang akhirnya kebeli saat 30.000 ya subscriber sekarang. Nggak tahu juga sih berapa gitu. Dan di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengupgrade VGA. Semoga sesimpel mungkin ya. Dan yang paling penting untuk kalian mau upgrade VGA laptop kalian, atau pasang uh, GPU PC, atau pasang... E gpu atau ya VGA eksternal adalah enclosure nya gitu Di sini saya menggunakan enclosure Razer Core X gitu kalau kalian mau pakai IX DC bisa aja bebas terserah kalian tapi untuk saya untuk IX DC nggak bisa gitu karena entah kenapa begitu dipasang di laptop saya itu tiba-tiba black screen Tiba-tiba nggak -tiba bisa boot gitu ya. Tiba-tiba nggak -tiba jalan aja laptop saya gitu. Kecuali kalau saya cabut EXPGDC-nya. Dan kalau saya udah nyalain terus saya pasangin EXPGDC-nya. Itu nggak bisa juga. Pokoknya saya udah coba beberapa ratus cara lah gitu. Ini nggak lebay ya. Saya memang udah coba sampai install Linux dan sebagainya. Masih tetap nggak bisa gitu. Cuman kalau laptop kalian bisa ya udah pake EXPGDC aja. Karena jujur untuk Reset Core ini bisa dibilang harganya lumayan mahal. Uh, saya beli sekitar 5,5 ya di orang... Di orang gitu yang second, karena kalau beli yang baru sih sekitar 6 juta, dan ya, yeah, untuk ekspedisinya sekitar 500 ratus sampai enam ribu gitu. Tapi ada juga versi yang kayak gini gitu ya, untuk yang mirip rezeki core, yaitu adalah Lenovo Boost Station, itu harganya lebih murah sekitar mungkin kalau udah masuk ke Indonesia 3 jutaan gitu. Kalau udah masuk ke Indonesia saat ini, saat video ini dikekam, belum gitu, belum masuk ke Indonesia. Dan udah tinggal kalian pasangin aja sih VGA-nya gampang banget gitu, tinggal kalian pasangin VGA-nya di enclosure-nya gitu, dan kalian tinggal pasangin gitu untuk kabelnya gitu ya, untuk power kabel powernya di sini kalian harus pasangin, kalau kalian pakai uh, power card yang kalau memang kalian pakai graphic card yang powerful, contohnya di sini 970 butuh power tambahan, kalau kalian pakai 1050 nggak harus ya, kalau mungkin kalian pakai RTX atau mungkin uh, Titan apapun itu kayaknya bakal butuh power tambahan gitu. Nah setelah itu kalian bisa langsung mencolokkan semuanya kabelnya. Kalian pastiin kalau misalnya ada power GPU yang kalian belum pasang, kalian pasang dulu dan tinggal kalian pasangin ke power supply-nya dan untuk power supply-nya kalian bisa langsung colokan ke stop kontak atau mungkin di ya, terminal apapun itulah ya. Nah, karena di sini saya menggunakan Thunderbolt gitu. Di sini saya akan langsung colokan ke laptop saya gitu, tapi ingatnya semua laptop ada Thunderbolt-nya ya. Jadi di sini kita akan pasang untuk Thunderbolt-nya. Di sini untuk Thunderbolt-nya kita langsung pasang boleh, tapi jangan dinyalain untuk power supply-nya. Karena di sini ada switch-nya kan, yang antara on sama off. Jadi maksudnya yang kalau on itu yang garis dan kalau off itu yang bulat ya. Dan setelah itu kalian bisa langsung menginstall atau men-setup ya, men-setup dari laptop kalian. Tapi sebelumnya kalau kalian mau colokin atau pertama kali colokin ya, saya saranin kalian matiin dulu untuk... ...GPU bawaan kalian atau di GPU kalian gitu ya. Kalian bisa matiin biar nggak blue screen. Kalau blue screen ya bisa kalian matiin dulu. Atau bisa kalian uninstall menggunakan DDU. Terserah kalian ya dan langsung saja di sini kita akan masuk ke laptop ya oke jadi di sini kita sudah masuk ke laptopnya dan sebenarnya untuk di laptopnya ini gampang banget kalian cukup tinggal install driver gitu tapi ada beberapa step yang agak sedikit complicated, jadi saya sarankan kalian nonton dengan hati-hati gitu ya dan di sini untuk langkah pertamanya kita nggak bisa langsung install drivernya karena di sini kita harus matiin dulu untuk di GPU nya gitu atau GPU bawaan atau VGA bawaan di sini kita bisa klik kanan kalau kalian pakai Windows 10 ya di start kalian bisa klik kanan terus kalian bisa klik yang namanya Device Manager Nah setelah itu kalian tinggal tunggu aja sampai kebuka. Dan tinggal kalian klik yang namanya display adapters gitu. ya Dan kalian bisa klik untuk yang GPU kalian gitu. Kalau kalian pakai GTX 960 atau mungkin ya pokoknya GPU kebawaan kalian gitu ya. Mungkin nggak selalu sama kayak saya. Di sini saya 960. Mungkin kalau kalian bisa, mungkin 840, 860 bisa aja gitu Setelah diklik kalian klik lagi yang view Terus kalian klik yang devices by connection Setelah itu kalian bisa matiin untuk yang PCIe controller-nya Di sini kita akan disable ya Jadi kita jangan matiin yang Nvidia GTX 960M Alasannya adalah kalau kalian matiin yang ininya doang Dan kalian gak matiin yang PCIe controller ini, yang kali 16 Ini kalau kalian install driver ini bakal install yang 960 Ya berarti kalian gak akan bisa pakai igpu e kalian gitu dan tinggal kalian klik aja untuk yang PCI controller ini kalian klik kanan terus kalian disable ya dan setelah itu kalian klik yes aja dan setelah itu udah gitu beres gitu nah setelah beres kalian bisa balikin lagi ke device by type Nah setelah itu kalian hanya bakal melihat VGA bawaan dari prosesor kalian ya di sini adalah Intel HD graphic untuk saya gitu Nah setelah itu kalian tinggal ke control panel kalian tinggal ketikkan saja kontrol panel dan kalian um, matiin dulu ya untuk aplikasinya bukan dimatiin sih sebenarnya di uninstall untuk Thunderboltnya di sini kita akan klik kanan dan klik uninstall gitu di sini kita akan yes aja gitu kalau ada yang kayak gitu yang ada error dan di sini kita akan tungguin sampai beres Oke, okay, jadi kalau muncul UAC atau user account control kalian klik ya yes saja untuk menginstall Thunderbolt kalian gitu ya. Jadi di sini memang kita harus menginstall Thunderbolt gitu ya, menginstall biar uh, nanti kita install lagi yang baru gitu untuk Thunderboltnya. Nah, setelah itu kalian udah beres meng-uninstall thunderbolt kalian juga udah beres mematikan PCIe-nya dan di sini kita akan nyalain eGPU-nya. Tapi kita akan nyalain dari power supply-nya. Jadi dari switch-nya dari yang bulat kita ganti ke yang datar gitu atau mungkin yang garis gitu. Oke, jadi tadi ada suara uh, connect ya, dan sini kita akan tungguin sampai tanda kebotenya menginstall. Nah, di sini nanti akan ada tulisannya setting up a device gitu ya. We are setting up uh, dalam tanda kutip base system device. Di sini kita akan tungguin sampai beres, mungkin 2 menit atau 3 menit sampai muncul gitu ya untuk uh, tanda kebotenya sampai terinstall lagi gitu. Nanti akan terinstall lagi untuk Thunderbolt-nya. Di sini akan ada tulisan external GPUs" are not supported by this computer. Kalau ada tulisan kayak gini, biarin aja karena di sini nggak jadi masalah. Di sini mungkin kita akan refresh dulu ya, Ya refresh, dan nanti akan ada Thunderbolt lagi. Nah, setelah itu kalian bisa balik lagi ke Device Manager, Gitu ya, kalian bisa balik lagi ke Device Manager untuk mengupdate Thunderbolt-nya, karena kalau kalian nggak update Thunderbolt-nya kalian itu nggak akan bisa menginstall driver dari VGA kalian atau dari eGPU kalian. Dan di sini juga udah muncul ya untuk display adapternya adalah 970, GTX 970 bukan yang M. Nah kalian bisa cari di yang namanya system devices kalian bisa cari aja scroll ke bawah gitu ya dan kalian cari yang namanya Thunderbolt Dan namanya mungkin beda-beda ada Thunderbolt TM controller gitu ya atau mungkin Thunderbolt aja ya pokoknya yang ada tulisan Thunderbolt gitu ya Kalian bisa klik kanan di Thunderbolt ini lalu kalian bisa klik properties dan kalian bisa klik yang driver Nah, setelah kalian klik yang driver, kalian harus update drivernya. Karena kalau kalian lihat di sini, driver date-nya adalah 2016. Nah, kalau 2016 ini kalian, walaupun bukan driver yang mungkin yang paling jadul gitu ya, tapi ini bisa dibilang jadul. Dan kalau kalian pakai versi yang bawaannya, itu nggak akan bisa ngeinstall driver dari VGA kalian gitu. Jadi, kalian bisa update driver, kalian bisa klik aja kayak gitu aja. Dan kalian bisa klik yang browse my computer for drivers. Nah, untuk driver ini kalian bisa mungkin bisa download di deskripsi di bawah gitu ya di sini kita akan cari drivernya di PC saya gitu dan di sini namanya driver Thunderbolt itu ya saya udah ganti juga namanya dan setelah itu kalian klik oke OK aja dan setelah itu kalian klik next dan nanti akan menginstall ya untuk driver dari Thunderboltnya nah setelah itu kalian bisa close dan kalian bisa melihat untuk versinya adalah 2019. Mungkin kalau kalian mau yang lebih update kan bisa cari di website intel -nya. nanti juga saya akan kasih link-nya di deskripsi di bawah. Tenang aja. Dan Setelah itu kalian klik close dan exit aja. Setelah itu kalian bisa langsung menginstall dari VGA driver kalian gitu atau driver VGA kalian. Sini kita akan menginstall desktop gitu ya. Nah, cuman di sini agak sedikit uh, ada sedikit tips ya atau mungkin trik juga. Kalian harus menginstall yang desktop, jangan yang versi notebook untuk driver VGA kalian. Nah, mungkin nanti juga pas uh, udah muncul juga gitu ya, nanti saya bakal kasih juga sedikit tipsnya biar nggak restart gitu. Nanti di sini akan muncul user account control dan kalau memang lama gitu ya, memang wajar sih. Kalian bisa klik yes aja kalau udah muncul. Di sini nanti kita akan mengekstrak, kita akan oke okay aja. Nah, mungkin ini sedikit optional ya. Kalau mungkin kalian masih nggak bisa juga, kalian bisa ke store kalau udah kalian udah suntikin update driver dari thunderbolt -nya, kalian cukup cari yang namanya Thunderbolt Control Center. Kalian cukup cari aja misalnya Thunderbolt, hmm, Thunder, ah, Thunderbolt Ah, Control Center. Nah, kalian bisa download gitu ya dari store gratis dan kalian bisa langsung buka kalau udah ada gitu untuk Thunderboltnya nanti biasanya akan terbaca untuk device kalian gitu apakah Razer Core X atau mungkin Aorus Gaming Box atau Alienware apapun itu ROG apapun itu pokoknya nanti ya, nanti pokoknya bakal ada untuk device-nya. Di sini kita akan uh, tungguin dulu ya sampai beres menginstallnya. Dan jujur sih memang agak ribet untuk eGPU ini karena kalian harus menginstall dan kalian harus melakukan step yang udah tadi saya lakukan gitu setiap kali restart gitu. Atau mungkin setiap kali ribut atau setiap kali shutdown gitu. Jadi... Ya memang agak sedikit ribet tapi ya kalau kalian udah terbiasa sih bakal jadi cepet aja sih mungkin nanti juga saya akan melakukan speedrun gitu Dan ya kalian tunggu aja videonya yang saya maksud apa gitu Nah di sini kalian bebas mau pakai yang Nvidia Graphic Driver ditambah GeForce Experience penginstalannya atau yang Graphic Driver doang Untuk saya yang Graphic Driver aja karena biar cepet gitu Setelah itu kalian klik aja yang Agree and continue gitu Setelah itu kalian klik yang custom jangan yang express karena kalau yang express ini bakal cepet dan nanti bakal harus nge-restart gitu, jadi kalau nge-restart ya itu tadi, kalian gak bisa gitu, kalau setiap restart ya nanti bakal uh, nge stuck di bootnya gitu. Jadi kalian pilih yang custom, kalian klik next, dan kalian pastiin untuk checklist yang perform a clean installation. Kalian klik aja kayak gitu, dan kalian klik next gitu. Nah, setelah itu kalian bisa tungguin gitu ya, sampai menginstallnya beres, yang mungkin sekitar dua menitan, tapi tergantung juga dari PC atau laptop kalian cepat atau enggak gitu. Oke, jadi setelah beberapa menit menunggu, di sini kita sudah beres ya untuk mengisalnya dan di sini kita akan close aja. Kalian bisa klik kanan untuk di desktop kalian dan nanti kalian akan melihat Nvidia Control Panel. Dan kalau kalian melihat Nvidia Control Panel, berarti kalian sukses dan kalian bisa menggunakan GPU kalian atau VGA kalian gitu untuk dipakai di laptop kalian gitu. Jadi kalian bisa klik aja kayak gitu aja. Nanti akan ada tulisan VGA kalian. Nah, di sini tulisannya GTX 970 berarti Ini sukses dan mungkin ada sedikit tips juga ya. Kalau kalian mungkin Nggak sampai kayak gini, kalian bisa nonton ulang Karena kalau stepnya kalian nggak lakuin Yang kayak saya tadi, itu kemungkinan bakal gagal Dan kalian bakal tetap nge-install Untuk trafik bawaan dari laptop kalian gitu Tapi semoga aja membantu sih ya Bagi kalian yang memang sedang cari juga tentang eGPU Dan jujur, saya pas belinya ini Nggak dikasih semacam instruksi Sama siapapun gitu, jadi saya otak-atik sendiri Dan setelah dua hari baru ketemu gitu Caranya stepnya kayak gitu Dan ya, stepnya-stepnya kayak tadi Dan ya udah gitu, saya udah bisa langsung nginstall kayak saya gitu Nah setelah driver dari grafiknya terinstall kalian bisa mengganti dari HDMI yang PC kalian gitu ya Dari misalnya monitor kalian gitu ya Dari monitor yang ke laptop gitu kan kalian bisa ganti ke yang HDMI yang VGA Dan kalau kalian misalnya mengganti ke VGA nanti settingnya control panelnya bakal jadi lebih beda gitu Karena di sini saya sedang record juga Dan ini ada sedikit perbedaan ya antara saat saya sudah menggunakan eGPU Dan sebelum saya menggunakan eGPU atau mungkin bawaan dari laptop saya gitu Dan ini adalah perbedaannya Oke, jadi cukup segitu doang sih ya, untuk videonya, mungkin agak sedikit panjang untuk videonya. Dan mungkin kalau kalian memang pengen nonton yang lebih jelas gitu ya, kalian bisa ulang aja kalau mungkin uh, kalian kurang paham gitu ya. Karena untuk eGPU ini kalau misalnya kalian ada step yang kelewat, atau ada driver yang nggak keupdate, itu kalian nggak akan bisa pakai eGPU kalian gitu. Jadi walaupun kalian misalnya VGA-nya muter kayak gitu ya, kipasnya muter, dan VGA-nya untuk di GPU-Z kebaca gitu ya, atau mungkin di sistem information atau apapun kebaca tapi kalian nggak bisa pakai VGA nya karena kalian belum menginstall driver walaupun kalian udah menginstall tapi ya nggak akan bisa menginstall kalau kalian ada step yang kelewat gitu dan mungkin kalau ada yang bertanya kenapa kok kipasnya nggak muter jadi kalau VGA itu VGA komputer ya ada beberapa VGA yang gak akan muter ke kipasnya kecuali memang memang dingin atau mungkin memang gak dipakai gitu. Kecuali kalau udah panas gitu, udah panas banget. Tapi sih kayaknya gak, gak panas banget sih ya. Saya sekitar 66, sekitar 66 baru nyala gitu untuk kipasnya. Dan dua-duanya nyala sih, gak sebelah doang nyalanya. Dan ini bukan rusak ya, untuk kipasnya masih jalan gitu dan masih berfungsi dengan normal. Dan udah sih gitu doang sih untuk videonya. Dan ya mohon maaf aja sih agak sedikit panjang untuk videonya kayaknya ya. Cuman gak tahu juga kalau udah diedit jadi berapa menit ya untuk videonya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan mungkin saya akan bilang satu kalimat gitu ya. Keep you waiting, huh Dan terima kasih. Bye-bye.